Lihat tuh, teman-teman. Banyak sekali ayam rainbow. Wih, lucu sekali dia. Hehehe. Wow, ini kan si krokodil buaya teman-teman. Wih, lihat tuh. Lalo, lalo, lalo, guys. Nggak ada yang lucu sekali tuh. <laughs> ini kan si... Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku guys Wih, hari ini aku sudah bawa wadah warna biru Wih, wadah keberuntungan nih teman-teman Nanti pasti banyak mainannya Wih, deh, yuk, let's go guys Kita coba mencari mainan di sekitar sini ya Kira-kira dapat apa Wah Wadidaw guys uh ini kan si kura-kura Tapi kok nggak muncul dia teman-teman Mana kepalanya nih Wah, nampaknya dia lagi tidur nih hei bangun, bangun, bangun Kura-kura, bangun. Wah, kamu ini malah tidur terus. Wih, Kita dapat kura-kura, teman-teman. Kita masukkan ke dalam. wadah teman-teman. Hui, yuk kita let's go lagi, teman-teman. Tapi yang belum subscribe di-subscribe dulu ya, guys, dan aktifkan tombol notifikasinya. dido, guys. Itu apaan, teman-teman? Widih, itu ada yang lagi memangsa. Eh, uh, apa ya? Warna orange. Kita lihat yuk, teman-teman. Wow, ini kan si krokodil buaya, teman-teman Wih, lihat tuh Dia dimakan oleh buaya kepitingnya Wih, di. kita masukkan ya Wow, buayanya besar sekali, guys Wih, wih. wih lihat tuh giginya Tajam-tajam sekali Kita masukkan dalam wadah, teman-teman Dan di sini juga ada banyak sekali nih Wow, ada si penyu. Ada lobster Wow, nice Kita masukkan Wow, ada ikan apa ya? Salmon sepertinya, oke oke oke. Wow, kita dapat mainan Banyak sekali Hmm, Kita harus mencari dengan teliti Teman-teman, agar kita dapat mainan banyak Di sini, loh loh loh loh lo, lo, lo, Guys, gak ada yang lucu sekali tuh <laughs> Ini kan si uh, Apa ya namanya, hayo tebak Teman-teman, ini si rabbit kelinci Lihat tuh, dia lagi mencari mainan Kelinci Wow, dia mau ikut aku mainan <laughs> Yuk ikut aku main yuk, wow kamu masuk dulu dalam wadahnya aku ya Wow Wih, di, Mantul kita masukkan ke dalam wadah teman-teman Wow comel sekali kamu <laughs> Lihat tuh Aduh dia loncat lagi teman-teman waduh waduh, waduh waduh waduh Lihat tuh kita dapat dua kelinci Wow let's go let's go Kita cari lagi teman-teman Hmm Eh kalian denger gak teman-teman Ada suara Anakan uh, itik Eh anakan itik anakan bebek teman-teman dan ada suara anak-anak ayam juga. Kira-kira di mana ya? Coba kita lihat di sini. Wah, Wadidaw, wadidaw, wadidaw, teman-teman. Wadidaw, ada rumah-rumahnya rumah juga. Wow, ada yang nangkring di atas itu. Wadidaw, lihat tuh teman-teman. Banyak sekali uh, ayam rainbow. Wadidaw, lucu sekali dia. Hehehe. Warnanya orange. Terus ungu, hijau, kuning. Wow, merah, biru. Wow, aku jadi bahagia sekali, teman-teman. Lihat tuh, di sini ada marble kita ajakin pulang yuk marmutnya. Wow heh <tuh> lucu sekali teman-teman. Wow, ya tuh di situ juga ada mainan. Kita ambil mananya dulu deh. Ada anakan bebek warna biru... Terus... Wow... Lihat tuh teman-teman... Ini saksi ikan hiu... Wadidaw... Wadidaw... wadidaw. <laughs> nice... Wih... Ada yang warna hijau... Ternyata ini si bebek... Wek... Wek... Wek... Wek... Wih... <laughs> lihat tuh... Ada yang bebeknya... Warnanya... Warna... Warni... Ada yang besar... Dan ada yang kecil, wow nice. Woohoo. Guys, kita ambil yuk. Ini ada si ayam rainbow dan ada anakan bebek. Bebek. Wow, cemel sekali sih kamu. Yuk ikut main yuk. Nanti aku kasih makan. Wow, cemel sekali, lucu sekali. Kita masukkan ke dalam wadah ya, teman-teman. Teman-teman, bantuin aku dong. Soalnya ini seru sekali, guys. Kita ambil ayam rainbow-nya. Aku megang warna orange dan kuning. Hai. Wih, mantap mantap hehe Wih ini ada bebek anakan bebek lucu Wih kita angkut semua teman-teman warna hijau dan kuning nih Wih mantul lihat tuh guys aku mega 4 tuh eh 3 warna merah hijau dan ungu kita ajakin mainan semua nih Wow aku mega warna hijau Hai Wow kamu lagi mainan ya lucu banget teman-teman Wih, di sini masih banyak sekali. Teman-teman bantuin aku dong menangkap ayam rainbow. Lihat warna orange dan warna hijau, eh, warna hijau, warna biru. Haha, saki semangatnya teman-teman aku nih. Wow, ungu dan merah, mantul, mantul. Haha, warna kuning dan merah. Lihat tuh, wih, wih, wih, wih, wih, wih. Haha, aku jadi bagi sekali. Teman-teman, ini ada yang satu, anakan bebek. Wow, wih, di. Kita ajakin pulang semuanya. Karena bebek dan anakan ayam lucu. Hei deh. Hmm. Uh, warna ungu. Dan ini, teman-teman, warna merah. Merah atau merah muda, ya. Ya, tuh, sudah masuk, teman-teman. Kita ambil mainannya, yuk. Ini ada si oktopus gurita. Mantap. Ada ayam jago. <tuh>, ada yang di bawah. Dan ada yang di atas, teman-teman. Wih, mantap. Teman-teman, kira-kira di dalam rumah ini ada hanya ya? Coba kita buka, ya teman-teman. Assalamualaikum. <tuh>, kita permisi dulu, teman-teman. Woo, uh, ternyata ini ada ayam rainbow. Kita ambil teman-teman. Wah, warna kuning dan biru. <laughs> wadidaw wadidau. Aku dapat ayam rainbow banyak banget. Wih, warnanya kuning dan ungu. Mantap. Aku megang lagi nih. Waduh, waduh, waduh, warna hijau. Hai, wih, dia malu-malu sama aku, teman-teman. Widi, widi, widi. Kita ambil lagi, teman-teman. Oh apa nih? Wow, ayam warna ungu, wadidaw! <laughs> wih, guys, aku nggak berhenti bahagia sekali nih, soalnya... <laughs> aduh, wih, warna biru! Wow, mantul! Nampaknya habis, tuh teman-teman. Coba kita buka rumah yang di sebelah sini ya. Ini warnanya orange, dan atapnya merah, pintunya warnanya hijau. Assalamualaikum, <laughs> kita buka ya. Ternyata si bebek kuek-kuek. Widi-widi-widi-widi. <gifat> wow, kita ajakin pulang teman-teman. Wih, -teman. mantul. Kasih bebek kuek. Aduh, dia malu-malu nih. Kasih bebek kuek-kuek. Kuek-kuek-kuek. kuek Wadidaw. Kuek-kuek-kuek-kuek. kuek sini. kuek sini. kuek Wow, dia loncat tuh. Kuek-kuek-kuek-kuek. kuek kuek Wih. Sini, sini, kuek Wow, lihat tuh. Kuek-kuek-kuek. Kuek-kuek-kuek. Kuek-kuek-kuek. kuek kuek Wow, sudah masuk semua nih, teman-teman. Wih, hari ini aku dapat banyak sekali nih, teman-teman. Wah, wow, permainan mainan banyak. Ada si bebek awek-wek. tuh ayam rainbow. Dan bebeknya banyak sekali, teman-teman. Wow, jadi teman-teman, setelah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. See you next video. Bye-bye.